Hello Hello halo ya guys ya balik lagi bareng channel mamang kalian semua ya boy mana lagi kalau bukan di mamang bread slot official channel ya cuy Seperti biasa kita akan mengupas tuntas jelas akurat pada terpercayanya kita akan mengulas lagi game get up Olympus ini ya cuy kita akan membahas pola-polanya yang terutama kita main di mana? Di BO, terkece, terpercaya, termantap jiwa. Di mana lagi kalau bukan di Naga 138 ya cu. Karena Naga 138 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia dengan RTP kemenangan paling tinggi ya boy. Dan di naga 138 juga lu JP berapa bakal dibayar anjing kali gopis, kali gopis, kali gopis, awal-awal meledak, meletus idih langsung 2JT ya boy memang naga 138 enggak ada ubat gitu kan boy. Langsung aja pada daftar ya cuy untuk link pendaftarannya udah memang taro di tentang channel kas ya. okelah tanpa berlama-lama lagi ya Boy langsung saja kita krim gamenya ya, cuy hmm, baru beberapa kali cocok cuy baru berapa kali cuy mau nyocol itu tadi ya cuy langsung dikasih kali gope kebayang enggak tuh lu cuy kita padahal cuma bawa modal receh-receh sandi saja gitu cuy hanya bawa modal 100.000 perak saja tadi ya Boy Langsung dikasih JP-nya, 2 jp gitu, cu. bisa buat beli gerobak bakso tentunya, ya, boy. Kapan lagi, gitu, cuy, hanya di sini, ya cuy. Mantap banget, mantap ya, bang. Zeus, Is the Best for Eva, memang, ya boy. Nggak ada lawan, gitu, cuy. Oh, ya cuy. Tapi, gua juga mengingatkan kembali, ya cuy. Ke kalian semua, gitu, boy. Main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas ya cuy, jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras ya boy, karena kan kita di sini hanya sebatas si bulan aja ya cuy, game ini tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencarian utama ya boy, cukup sekedar buat uang tambah-tambah rokok saja gitu cuy, apalagi kalian sini masih menggunakan duit orang tua, aduh, gua sangat tidak merekomendasikannya ke arah situ ya cuy. Janganlah, ntar yang ada malah jadi beban keluarga gitu kan boy Cukup pakai uang sendiri aja gitu kan itupun harus ada batasan ya cuy Jangan kebawa emosi, jangan nafsu ya cuy Karena main slot itu harus santuy enjoy, relax Nyambi, ngopi, nyambi, udut, aduh gak ada obat gitu kan boy Harus santuy pokoknya cuy karena kan main game juga, ada kalah, ada menang ya cuk, nggak mungkin menang terus, nggak mungkin kalah terus tentunya ya, boy, sebisa-bisa kalian melawan hawa nafsu kalian sendiri, anjay, sobi bijak bet sobi kayak ya, si mamang ini ya, cuk, edih, kita mencoba buy di bet 80, dih, maksud gua di bet 800 perak cuk, cuman dikasih ocehnya nih, parah nggak cuk. Coba cocok-cocok santuy dulu ya boy Kali aja ngasih yang mantap-mantap cu Selagi ada gratisan gitu kan boy Ngapain harus beli ya boy Tapi sesekali kalau emang lagi susi susah Mau diapakan lagi ya cuy Memang harus dicoba gitu kan boy Kali aja ngasih yang mantap-mantap gitu kan boy Yolah, mm -mm. Yang pasirnya yang gak nih cu Padahal itu simbol favorit gua banget ya boy yang pasir ya. emang gak ada lawan gitu cuy Oke cuy terima kasih banyak ya boy buat kalian semua yang udah bantu support channel gua ya boy Dengan cara like share and komen dan subscribe juga ya cuy Pokoknya kalian semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wafia tentunya ya boy Karena channel mamang juga tanpa kalian itu bukan apa-apa gitu cuy lah mana ini gratisannya skaternya gitu cuk nggak mau turunnya Boy belum dikasih yang mantap-mantap cu ini terakhir terakhiran dong kasih jam pasir eh jam pasir cincinnya Boy hmm. kurang atuh ya cu Okelah kayaknya gue coba di 20 Spin biasa ya Boy kali aja ngasih cu kali aja ngasih gratisannya Boy 20 Spin biasa Yalah, mana ini belum ada tanda-tanda ya, cuy. Tiga biji aja, nyingi konek juga, cuy. kan konek itu, cuy. Biru dong, boy, ini birunya gak mau konek sih, tapi lumayan, cuy. Nice, ya, cuy. Di luar biasa gitu, cuy. Keunggulan si Zeus situ ada gitaran getaran yang tidak disangka-sangka gitu, cuy. Kayak barusan gitu, cuy. Bedak gitu kan, boy? Kali gope. Memang gak ada lawan si kakek ini ya, boy. Terbaik gitu kan, boy. ya lah kasih yang mantap mantap itu kan boy, kayaknya udah enggak mau ngasih ini kayaknya cuk kayaknya udah enggak mau ngasih gitu kan boy, ini kurang a tujuh, emm emm, enggak ngasih juga cok, oke lah, kayaknya emang udah enggak mau ngasih ya boy, skaternya ya boy, pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton nih cok, gue coba 10 spin bola Pokoknya terima kasih banyak yang udah bantu support channel gua Mudah-mudahan kalian semua selalu disehatkan Sukses terus pokoknya ya boy. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Mamang gitu kan cuy. Mamang pamit undur diri. See you next video. Bye bye.